Kepala saya oke sangat okay, Lih? oke lihat dapat b oke dapat tiga berarti coy sekali telap langsung dapat tiga ini dapat gunang ya kecil ya dulu e. eh Oke, mau nih. Lumayan. Wey. bagus-bagus alamat desa Maitah oke teman kali ini kita ada di desa Nambok, Cemata Bajar Harjo, Kabupaten Merbat Jawa Tengah teman-teman kali ini saya ditemani sama Karopi kita mau berburu kijing mau berburu udang dan berburu hewan lainnya tawar -tawar. oke yuk lanjut Oke teman-teman, pertama-tama sebelum kita berenang mojai, kita cari kijing. Copot dulu celananya, teman-teman. Oke, lihat. Tuh, parapi udah duluan. Oke. Kedalamannya sekitar 1 meter setengah, teman-teman. Jadi hampir 2 meter. Hadi kita langsung cari kijingnya. Cara untuk mencari kijing di kedalaman Wuh, air itu. Nah, teman -teman. dapet ya Karbi dapatnya. Gede lihat teman teman ini kijing namanya oke nah di bawah ada juga nih jadi tinjak-injak nanti kalau ada lancip atau juga ini ada teman teman oke tulung dulu ya nah lihat teman teman nah oke ya ini kijing ukurannya cukup lumayan besar lah Hmm, oke lihat ini masih ada nih jadi kalau bukan ini masih ada teman teman jadi kita akan cari dulu ya disini memang masih banyak oke ya dapat lagi nih <laughs> lain mungkal nah, kita masukkan dulu ke wadahnya kita cari Enak. yang banyak, kemudian kita sate, teman-teman, oke okay. teman cukup dalam sekali, lihat e, makin kesini tuh semakin dalam baru jadi kita banyak. nemu kijing, baru segini, lihat teman-teman hasilnya, lumayan ya, kita mau sampai penuh nih oke okay. katanya di sini banyak ya, karabia iya kan. oh, banyak ini butuh perjuangannya cukup ekstra banget karena nggak sebentar ya, nggak mudah juga. Ini karena kalau surut ini lebih mudah, tapi ini banjir ya. ya. Ini kalau banjir lagi nih nggak kelihatan kepala saya. Oke, okay. laput. Hahaha. <laughs> oh, Ngepleng, ngeprank oh, ini juga. Oh, ini jadi, tadi ini jadi. Lihat teman-teman, ini kijing ya. Ah, bentuknya nggak terlalu besar, tapi lumayan. Lihat kita dapat hampir satu karung nih. Kita tadi akan coba masak ya hei ampun, hey, ampun. <laughs> kan si topik kering kan jebuli ya nafik nafik yuk yuk paling omong yuk gan tuh dapat nggak dapat nggak dapat nggak dapat dua oke okay. dua. dua dapat dua oke okay, lihat mana sebelah kan oke lihat dapat b dapat coy oke okay, dapat tiga berarti coy sekali telam langsung dapat tiga lihat hasilnya mantap oke okay, lihat coy kali ini dapat udang nih kecil ya cuci dulu eh hey. Oke okay, dapet udang nih lumayan. Wey. Eh, bukakan pik. Jadi ngambilnya di udah udaknya di pecahan-tekan, di, -tekan. di Jadi ke si tanahnya kita injek-injek juga pakai tangan terserah. Kalau ada lancip lihat, Nah, dapet lagi ya. Lumayan lihat di kedalaman 1 meter kita dapat kijing. Masukkan uh. lagi bro, Wedeh hasilnya deh <tik> hasilnya. Yo, nang, nang, ay. Kecoy di dalam, di sini kita injak injak. Nah, kita langsung Mek, cabut seperti Mek. ini. Lihat hasilnya. Aneh. <laughs> Lumayan ya, hijing ini bro. Di sini masih banyak. Oh. <laughs> oke, okay. yo, tuh lihat lihat. Karaca keracau. Nih dia dia, dia, dia, nabi? oke teman-teman kali ini saya diwadahin. Wadahin, wadahin. <laughs> tunggu Mas Cemplung Aduh, Aduh lesang. Keraca deh no, no, si. Heh, bongo, eh. Bongo. Bongo, bongo. Bongo, eh. Sekarang jam 3 lebih, teman-teman. Kita masih ngojai masih berenang. Hampir satu jam setengah kita di sini, kejinginan bro. Lebih, ya, terus injek-injek dulu ya, terlebih dahulu. Nah, kalau ada yang lancip, biasanya seperti kayu ya, atau batu yang lancip itu hati-hati karena di sini masih ada beling pecahan kaca teman-teman. Lihat, hmm. oke lihat teman-teman. Ini namanya kijing, jadi kalau masih ada, kita lihat ya lihat ini masih ada teman teman nah oke okay, lihat dapat lumayan kita akan kumpulkan lalu nanti kita akan lalu coba banyak. masak bikin olahan dari kijing oke okay, teman teman kita setelah rebus baru kita akan pisahkan dari cangkangnya kemudian nanti kita akan tusuk ke, pakai Penusuk nanti kita akan coba bikin sate dari kijing, terima kasih. Oke, Darman. Setelah okay. okay, ya, kita angkat kemudian kita simpan di sini, kita keluarkan bagian dagingnya hanya sekumpret segede gini. Lihat, yang gede cuma kecil-kecil hasilnya. Oke, okay, lihat. Oke, jadi lihat. Tadi masih banyak. Oke, di sini udah dibuka, udah hampir banyak ya. Tapi eh, masih hasilnya sekumpret, teman-teman. Lihat, di sini masih banyak. Kita akan godok dulu. Kita buang dulu bagian kotorannya. Nah, kotorannya seperti ini, lihat. Oke, ini kotorannya kita buang, bersihkan dulu. Setelah kita rebus, kemudian kita tiir pakai tusuk sate. Kita tadi waktu sebelum kita kesini kita bikin dulu tusuk sate. Hasilnya seperti ini, lihat. Oke. Nanti setelah ini nanti kita langsung bakar, langsung dipanggang pakai bumbu rahasia ya. Kita pakainya pakai sambal terasi. Soalnya tadi kita mau pakai bumbu baso, kita nggak jadi mau pakai sambal baso juga nggak jadi soalnya orangnya yang biasa lewatnya nggak ada, teman-teman. Ya. 4 5 6 7 8 9 10 Sebelas. 11 ternyata 11 teman. Kemudian kita langsung panggang di sebelah sini. Nanti kita olesin sama sambal. Kita taburkan minyak dulu sebelum kita panggang. Lihat. Terus terus terus terus. Ya, ora karik. Oke. Sedap kayaknya ini. Kalau sudah tuh, Hah? Topik SMP Mina Bangsa. angka coy. Ya itu nawada nawada Oke, kita sudah matang, kita kumpulkan lagi. <tuk lelah> <tuk lelah> Oke, lelah. ini dia hasil yang tadi kita panggang kita sudah berburu di alam ya. Waktu dari kita sudah berburu di alam hasilnya lumayan banget dan sekarang juga muhadan maghrib sebentar lagi dan maghrib oke kita langsung saja kita cicipin sebelum cijipin, kita kita berdoa dulu oke berdoa mulai oke kita angkat kembali kita coba cicipin kita pakai saus sambal terasi ya oke kita cicipin coba lihat. oke lihat hmm. rasanya seperti e, daging kambing ya Oke. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Nah, mantap. odasnya kerasa banget dan gurih kenyal-kenyal dan sedikit agak keras karena si kijing itu kalau dibakar atau digoreng hmm. keras banget banget maju-maju-maju deh Hmm. lihat sambalnya kerasa banget hmm. hari ini udah selesai lihat tinggal berapa ekor lagi lima ekor lagi ini buat jam ramen buat teman-teman yang di sini yang belum makan oke karena hari ini udah magrib ya udah sore dan dari kita udah berbulu e, kedinginan oke teman-teman udah selesai apapun makanannya sikat